Guys, poin satu guys, Alhamdulillah. Kita coba cek poin, cek poin. Hai, mengembangkan hasilnya bisa poin juga. Setelah beberapa kali tadi nyesut, efek lapar kayaknya, guys, gemetar. Yanggung di sini udah ada sekitar dua jam ya, tapi targetnya lama respon, mungkin karena panas kali. Nah, spot ini bagus sekali, sini banyak sekali, cuma masih ada orang-orang juga di kebun, jadi suasananya masih. Ramai ya di kebunnya. Oke. Okay, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya hunting kali ini. Ya, alhamdulillah satu poin sudah. Cukuplah disyukuri saja rezekinya mungkin cuma segitu. Oke, okay, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, sukses dan dilancarkan rezekinya. Oke, okay, yang sudah support juga terima kasih, yang sudah singgah di channel saya terima kasih banyak. Semoga Teman-teman semua, sukses lagi dulu. Sukses selalu, ya!